Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BM Misteri. Ketemu lagi dengan kami, Alhamdulillah tentunya, tim BM Misteri. Kali ini saya secara pribadi dengan tim sedang mengajak jarah ke makam uh, ayah ibu saya ya. Di sini saya akan... Uh, berziarah tentunya dan nanti saya akan coba ngobrol dengan Pak Lubis, betul, -betul Pak Lubis juga sudah di sana ya Pak Lubis ya uh, di makam orang tua saya. Namun sebelumnya saya mohonkan supportnya dengan cara subscribe, like dan share, tinggalkan komen anda juga ya. Oke sahabat film misteri langsung aja ya saya akan uh, memasuki area makam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli kubur inilah pemakaman jati ya pemakaman jati di mana ayah ibu atau orang tua saya dimakamkan di sini ya Nah ya, buat sahabat BEM Assalamualaikum Pak. Nah ini Pak Lubis sudah di lokasi. Ini adalah makam orang tua saya ya. Yang ini, makam orang tua saya, Pak Lubis, sudah di sana. Ini makam orang tua saya. Nah. Di sini juga ada makam yang sebelah kiri. Anda itu makam uh, kakak saya, sebelah kanan makam ibu saya, ya. <tuh> Oke, sahabat pemimpin misteri, nanti di sini kita coba akan mengobrol, ya, gimana sih? ziarah makam yang diajarkan Islam yang sebenarnya gitu ya. Nanti kita coba uh, tanya jawab dengan Pak Lubis ya. Oke, sahabat Misteri, langsung aja ya di sini saya akan coba ngobrol nanti dengan Pak Lubis ya. Alhamdulillah. Pak Lubis juga sudah hadir di tengah-tengah kita selamat sore pak selamat sore alhamdulillah pak saya lagi kepingin uh, silaturahmi atau giarah ke makam ibu saya kakak saya dan sana Ayah saya, <tuh> tapi secara pribadi, sebetulnya saya e, mengajak Bapak ke sini. E, saya ingin dikomentari gitu sama Bapak. Kalau memang saya cara ziarah makam saya salah, ya nanti tolong dijelaskan. Jadi nanti saya akan banyak bertanya sama Bapak sekaligus. Mungkin ini adalah salah satu video kita tentang tutorial. Cara ziarah menurut ajaran Islam yang sebenarnya, gitu ya, Pak? Ya, jadi gimana, Pak, cara awal kita berziarah ke makam itu? Caranya, awalnya itu kita harus gimana, Pak? Jadi, yang pertama kita adab dulu, nih, Pak. Adab dulu, ya, adab kita utamakan, gitu kan? Iya. Kalau kita memasuki daerah makam. Apalagi kita mau niat mau jahat ya. Sudah masuk mulai daerah makam Assalamualaikum ya ahlil kubur Jadi ucapkan salam dulu nah, gitu ya. Ucapkan kaya. salam dulu ya. Yang kedua Setelah kita memasuki daerah makam Ya, ya Adabnya Kita itu jangan menduduki Kubur, oh, jangan, duduknya, jangan. Duduknya, kalau duduknya, saya kan? lihat belakangan di mana-mana. Yang ziarah juga sekarang kuburnya diduduki, dijadikan kalau yang laki-laki dijadikan -laki, asbak gitu kan? Iya, iya, iya. Apalagi menginjak-injak iya, iya. ini, ini adab gitu, Pak. Iya, iya. Ini adabnya, adabnya iya. enggak boleh, enggak boleh, Pak. Ya, boleh. Nah, terus yang ketiga tadi kita mendoakan. Sebelum kita baca bacaan yang mau kita kirimkan kepada almarhum ataupun almarhumah, ya. jadi kita tafakur dulu. Tafakur dulu pak. Iya. Kita berdoa dulu di dalam hati jiwa pikiran kita. Kita buang dulu diri kita yang ada nih. Ego kita Yang sudah sombong ini gitu yeah, kan yeah. Artinya yang sudah bisa maksiat Yang sudah bisa berbohong yeah. nah, Ini kan semua kesombongan diri gitu pak nah, Itu semua kesombongan diri namanya Kita bisa uh, membohongi anak istri kita yeah. Itu artinya kita uh, bikin kesombongan diri namanya yeah, yeah. Saya sih nggak ngurusin orang lain di luar saya ya, gitu maksudnya sampai ya, ya. ini mah ya, ya. ini mah saya ini mah saya sendiri gitu kan. Ya, lanjut ya, ya. artinya setelah kita tapakur kita, pakur, kita uh, masukkan jiwa kita yang dulu yang sebenarnya ya. hati kita baru kita kirim ayat-ayat uh, suci Al-Quran ya. yang pertama Puluhan puluh ahad tiga kali, tiga kali. Ya. Yang kedua, ulang subuh dilalak satu kali. Satu kali. Yang ketiga, ulang subuh binas satu kali. Satu kali. Baru yang keempat Fatihah. Al-Fatihah al sudah ditujukan ke almarhum ataupun almarhumah yang kita dia rahim yang seperti yang sekarang ini itu lupa saya sih begini pak bapak nanya begini begitu sebenarnya itu saya itu nggak punya ilmu nggak punya apa-apa cuman ini mah untuk diri saya gitu yang sebenarnya itu yang saya bawa setiap harinya begitu saya lebih mengutamakan adab gitu pak daripada yang lainnya adab dulu adab dulu dikedepankan ya Pak. adab dulu dikedepankan gitu makanya mau masuk makam mau masuk kita bayi misteri kita ke tempat-tempat angker gitu kan nah ke tempat-tempat ya yang kotor sekalipun gitu ya menurut orang lain itu kotor belum tentu buat diri saya sih nggak kotor ini artinya saya hanya buat introspeksi diri aja buat diri saya aja. Gitu. Adapun bapak nanti mau ngambil hikmah dari apa yang saya uh, jelaskan sama bapak itu makan bapak itu maka saya. Iya ya. ya, gitu. Pak. Berarti ada sesuatu tulisan yang pernah saya baca pak hmm. uh, kalau untuk sekedar ilmu iblis itu ilmu lebih tinggi nah, daripada manusia. itu. Jadi sebetulnya orang yang beradab itulah yang yang sebenarnya uh, lebih dihargai daripada orang berilmu. Mungkin situ kali Pak ya. Adab dulu baru ilmu Pak. Adab dulu baru ilmu Iya, ya. adab dulu baru ilmu. Kalau hmm. orang apa namanya ya? Ilmu tanpa adab ya sama juga seperti uh, apa ya kalau pepatahnya, saya lupa kalau pupatah bahasanya tuh pokoknya kita tetap mengedepankan adab itu pak artinya hidup kita nggak ya. bisa kita membanggakan ilmu yang ada nah. ilmu apapun itu itu kecuali adablah yang dihadapkan iya. satu lagi pak saya sering gitu bertanya-tanya pak ya dalam hati saya menjadi keraguan jujur pribadi saya nih pak nih saya hmm, hmm. ya curhatlah iya iya Uh, saya kalau ke makam kalau jiarah itu Pak kan suka mendoakan ya Mendoakan hmm, hmm, hmm. Ya yang kita jiarahilah misalkan orang tua seperti hmm. sekarang ini kakak Itu kadang-kadang saya khususon ila aruhi arwahi atau aruha Pak hmm. Ini yang masih keraguan-keraguan saya Pak Jadi memang untuk majelis gitu ya yeah. Untuk uh, di tempat majelis ya, orang banyak gitu, dipakai semua arwahi, gitu, arwahi, Tapi kalau kita uh, untuk pribadi ya gak usah kita pakai sumailaruhi, aruhi, oh, aruhi gitu. Berarti uh, untuk aruha antara aruha dan aruhi itu gimana Pak tuh? Ada sebenarnya sama sama. Sama aja sebenarnya Pak, ya sama aja. Jadi bukan berarti antara laki-laki dan perempuan bukan ya Pak? Kan. ya seperti itu pak jadi ya mudah-mudahan video kita juga ini ya bisa bisa bisa uh, diterima di halayak gitu pak nah, terus terkadang saya juga secara pribadi saya pak nih ya secara pribadi saya kadang-kadang suka uh, setelah saya kirim-kirim doa sama orang tua setelah saya uh, membacakan jujur saya baru-baru-baru di dapat nasihat seperti ini dari Bapak Harusnya uh, kulhu tiga kali ya kulhu Allah lahat ya Pak ya uh -huh. al -Palak, satu kali uh -huh. uh, Al-Anas satu kali baru uh -huh. Al-Fatihah Kalau Sorry. saya langsung Al-Fatihah itu Pak Dan oh, gitu. setelah itu uh, Saya kadang-kadang suka mengeluh Meminta didoakan malah saya Terkadang minta didoakan Pak setelah saya mendoakan mereka Terkadang saya minta di doakan itu salah atau enggak tuh, Pak. Jadi, bagaimana? bagaimana? Uh, jadi, intinya setelah saya kirim doa sama uh, beliau, almarhum ya, nah, terkadang saya suka mengeluh, Pak, gitu. Hmm. Suka mengeluh, Pak, atau ayah atau ibu atau ya saudara lah. Kita sebut abang, tolong saya, bantu saya, agar saya seperti ini, seperti ini. Itu sebetulnya dibolehkan atau tidak, Pak? Menurut hukum-hukum iya. yang Bapak ketahui, lah, hukum Islam gitulah. lah. Tadi kan saya udah udah bicara, kalau masalah ilmu, Pak, saya enggak sebenarnya. Iya. Saya enggak punya ilmu, iya, enggak tahu. Saya juga bukan orang pondok pesantren, gitu ya, Pak? Iya, iya. Uh, Itu kalau seputar itu pertanyaan Bapak, satu sebenarnya, Pak. Iya, jiarah kita datang, ma, ma, mendatangi, Pak. Sama juga sebenarnya, kalau untuk kirim doa itu, kita di rumah juga sama. sama. Kita cukup merenung, gitu kan? Kita, kita renungkan siapa diri kita sebenarnya. Nah, kita doakan almarhum ayah ibu kita, gitu kan? Adapun kita sebenarnya mendatangi ziarah kubur tujuannya kan hanya ada dua pak. Iya. Menurut saya lagi ini mah ya coba apa penjelasan. Yang pertama kita mau datang mendoakan almarhum ataupun almarhumah iya. di sini. Nah. Yang kedua kita buat introspeksi diri mengingatkan kita kepada kematian. Kepada kematian. So, Makanya kalau untuk kirim doa kalau menurut saya bapak di rumah. Sampai. sama gitu. Di rumah pun sama di sini sama. Cuman tadi di sini bedanya dapat kita buat introspeksi diri, merenung, merenung. Uh, artinya tadi mendek ma, apa namanya? Ya? Kita itu mendekatkan diri yang satu itu mengingatkan kita kepada kematian itu. Nah, Adapun tadi yang Bapak tanya kalau masalah permintaan begitu <tuh> jadi menurut saya Pak, begini ya sebenarnya dalam setiap langkah kalau saya kalau saya sendiri ya iya. dalam kalau bisa setiap langkah setiap nafas kita itu nggak boleh dipisahkan. Ayah ibu kita tetap ada gitu. Jadi jangan Bapak hanya mendatangi makam baru ingat, jangan. Jadi setiap kita napas, setiap kita langkah, ayah ibu selalu dibawa. Enggak boleh dipisah. Malah kalau menurut saya, nih, pagi-pagi nih. Kalau pagi hari Kita sebelum kita melaksanakan sholat subuh, iya. kita sudah kalau bisa di rumah kita udah bikin kotak lah gitu ya. Iya. Kita bikin kotak nah, untuk namanya ini buat buat pribadi saya ya. iya, iya. Buat sedekah, sedekah dulu sebelum kita sholat subuh. Buat siapa? Nah, itu hadiahkan untuk ayah ibu. Sedekah dulu. Jadi sebelum kita sholat Sebelum sholat subuh nih. Sebelum sholat subuh kita sedekahkan dulu Untuk ayah ibu kita, kita ya. Hadiahkan iya, hmm. iya. Hadiahkan itu buat ayah ibu iya, iya. Pah, Ada pun Pahala dan Dari ayah itu Kita uh, hadiahkan untuk ayah ibu Yang kedua Bapak keluar Dari rumah Ini jangankan Bapak ya Saya pribadi ya. Iya saya keluar dari rumah cari nafkah itu saya bawa kirim dulu Pak untuk ayah ibu mau ngelangkah doang mau ngelangkah dari rumah sebelum kita baca doa Bismillah kita tuh saya udah kirim dulu Pak untuk ayah ibu itu dulu yang pertama kalau saya nah ini saya saya baru saya dapatin hmm. pelajaran yang buat berharga banget buat saya iya gitu. ya. ini mas saya beribadhi ya ini mah saya beri ya kalau, kalau memang Dan, itu benar kenapa enggak harus saya contoh pak itu <laughs> kalaupun ada yang mengambil hikmat dari ya apa yang kita bicarakan ya yeah. walau kebenaran itu hanya Allah yang Maha tahu ada kesalahan <coughs> itu itu mamutlah kesalahan saya ya, yeah. jadi pada intinya mah. Kalau, kalau saya rangkum tadi ya yang pertama kita ucapkan salam sebelum memasuki makam ya. terus istilahnya kita bersih-bersih dulu kali Pak ya bersih-bersih ya. dulu ataupun uh, selembar rumput satu mm. batang rumput harus kita bersihkan dulu ya, ya. Nah, setelah itu kita baru duduk dengan sopan mm. uh, membacakan doa-doa untuk ayah ibu kita mungkin seperti itu kali Pak ya, ya. Iya. Uh, jadi intinya mah kita Jangan mengeluh gitu Pak ya Ini jadinya pertanyaannya kema kesana kemarin Gimana, bagaimana sih? Enggak kan tadi kan saya kan Tadi saya cimakkan hmm. Saya kalau mengeluh Mengadukan uh, Ya kesusah hidup gitu hmm. Apalagi di zaman uh, pandemi sekarang ini hmm. Hmm. Ya kadang-kadang saya suka mengeluh gitu Di depan uh, makam orang tua gitu Pak Mengeluh itu oh, sebenarnya uh, Mengeluh kepada Allah Kepada Allah ya Makanya ada waktunya Kita merenung gitu, Renungkan Mana nih kesalahan Apa sih kesalahan yang saya perbuat Dari pagi sampai malam hari ini gitu. Minta diampunkan Kesalahan dosa gitu. Baru kita <tuh> Doakan Orang tua kita Okay, pak, terima kasih banget nih, yeah. uh, jadi saya mengajak bapak untuk menemani saya jihara ke makam ini, ternyata saya juga mendapatkan ya pengalaman atau ilmu-ilmu pengalaman dari bapak uh, kehidupan bapak gitu, mudah-mudahan Insya Allah bisa saya contoh, nggak ada salahnya pak, kalau yang memang saya anggap benar saya contoh nggak salah kan pak ya? Iya yeah, iya. Yeah, yeah. nah, uh, jadi saya menganggap saya benar, bukan berarti menganggap saya benar kalau memang bapak, apa yang bapak ucap itu saya anggap benar saya contoh, tidak masalah kan pak ya ya, pak. ya mungkin itu aja kali pak ya, ya, nah, ya. obrolan kita hari ini malam uh, sambil kita berziarah makam sambil saya ya memang satu kebetulan gitu sahabat BMI Misteri ya uh, saya kebetulan ajak Pak Lubis tiba-tiba uh, ya saya teringat ya Enggak ada salahnya nih kita bikin sekaligus video video ya untuk konten kita naikkan untuk BM Misteri ya buat sahabat BMW mystery jangan lupa ya uh, di subscribe, like dan share uh, tinggalkan juga komen anda uh, jangan lupa jempolnya ya sahabat ya uh, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan dari tontonan menjadi tuntunan ambil dari segi positifnya kami yang bertugas saya dahyar dan Pak Lubis mengadukan banyak terima kasih saya tutup dengan bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh